stay strong and berjumpa kembali di channel YouTube Mamang Isa Putra Oke okay, di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman di suatu wisata ya ini suatu wisata tapi tempatnya di alam bebas atau di alam itu di kebun sawit ya. Ini tepatnya di Sialang atau Ampat. Dan nama wisatanya yaitu adalah Wisata Raja Ampat. Gimana keseruannya? Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Bambang Isa Putra ya, guys. Oke, okay guys. Jadi kondisinya seperti inilah wisata alam atau wisata alam buatan ya yang berada di Kabupaten Merangin khususnya di desa sialang atau Ampat ya ini untuk jarak masuknya sekitaran dua kilo itu dalam e, kalau misalnya arah ke Pinang Merah itu simpang e, meranti ke kanan terus itu simpangnya ke kiri ya e, arah ke B2 jadi untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya silakan aja kunjungi ini ya ini sangat ramai dan sangat mantap untuk bermain air Jadi inilah kondisi Wisatanya ya Ini kebetulan saya datang udah sore Jadi ya Lumayan udah pada balik Tapi kalau kelihatannya sih tadi pagi Ini sangat ramai guys Nah ini guys untuk Untuk wisatanya bisa dilihat Inilah wisata Raja Ampatnya guys Ini suatu itu ya Kayak air Ya wisata air sih jadi dirancang. dirancang untuk menjadi pemandian guys dan di bawah itu ada ayunan ya ayunan pak ada ayunan keren guys jadi untuk teman-teman yang mungkin belum ke sini dan mungkin dimana keseruannya silahkan datang ke sini ya ini hari minggu ramai guys ini kebetulan udah sore kan jadi ya udah seperti inilah Awas Nah jadi guys Inilah Itu ya tempat selancarnya Ini kebetulan kita udah ke kesorean Di sini Uis jadi ya Wisatanya cukup Lumayan bagus untuk bermain air Bermandir ya Tapi untuk anak-anak Di bawah umur harus Harus dalam pantauan orang tua ya guys Masalahnya ini arusnya cukup lumayan deras Ayo kita Kita jalan lagi Dan di atas sana ada tempat untuk bertengger, ya. Bisa dilihat, ini ada taman raja. Uh. Oke, ini ada apa? Seperti saung, tempat, eh, tempat ganti baju, tempat ganti baju, guys. Aku akan merindukanmu. Tapi dia enggak. Kita kesana nih. Oke. Bentar dulu. Oh ini. Jadi ini inilah suasamanya, ini tinggal terakhir Orang-orang terakhir nih, guys. Ini sepertinya ramai sekali tadi. <laughs> Oke, okay, guys. Udah nggak ada orang, guys. Senyum banget, guys. gimana mas tadi ramai ya, mas, Rame, mas. Rame, Rame, ya ramai mas ramai ya ini masnya orang sini atau warga sini atau dari masnya... kebetulan mudik uh -huh. dari Jawa pulang kampung kan uh -huh. jadi uh, ada wisata di kampung ya kita ikut meramaikan lah oh berarti asli orang sini atau asli sini Masli tapi kerja di Jawa di Jawa berarti tadi hari tadi pagi emang ramai bang ya ramai ramai banget Rame. ya Sila, ya ya makasih Oh. Oh. Oh. Oh. mungkin itu aja untuk wisata di Raja Ampatnya ya, ya mungkin ini saya datang udah sorean, jadi ya mungkin sedikit cuplikan tadi uh, wisata Raja Ampatnya ya guys ya, mungkin next video atau mungkin untuk teman-teman yang pengen datang ke sini silakan datang aja waktu hari libur ya. tadi infonya salah satu pengunjung saya udah wawancarain tadi pagi full banget tanya gitu, jadi bisa dilihat gimana kesenjukannya dan asli guys jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen guys ini salah satu pengunjung ya pengunjung wisata Raja Ampat ini tepatnya di perhutanan kelapa Said ya ini dengan mbak siapa? Nindya Olivia Nah mbak Nindya, mbak ini asli orang mana mbak? Asli orang pemenang. pemenang ya? Pemenang kota? berarti. Iya. Sudah okay. berapa kali ke sini, Pak? Tiga kali. Sudah kali ini? Oh. Dapat info wisata ini dari mana, Pak? Dari orang empat. Udah oh, orang empat ya? Okay. Harapannya ke depannya, Pak, untuk wisata ini? Biar lebih maju lagi mungkin. Mungkin diperbesar. Oh, terus? Terus bisa ditambah lagi permainannya. Oke, okay, heeh. Tumbuhannya ditambah-tambah biar bisa support fotonya tambah bagus. Okay, terus. Bisa diperbaiki jalannya biar pengguna motor nggak kesulitan gitu. Oke, okay. kasih ya. Yeah. Oke, okay, yeah. yeah, okay. okay, thank you guys.